Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim uh, Berjumpa lagi uh, Mungkin perjumpaan pertama dengan saya Untuk mapel Ilmu mantik Sebelum kita mulai Padahal kita baca umul kitab Mudah-mudahan uh, Yang kita hadiahkan pada guru-guru kita dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat Al-Fatihah oke okay, kita lanjutkan bahwa kita akan mempelajari ilmu mantik jadi ini adalah MAPEL MULOK untuk jurusan Agama Untuk jurusan agama Kelas 12 ini Nanti kelas 12 MAK1 sampai MAK5 Ada MAPEL ilmu mantik Ilmu mantik ini Kita menggunakan kitab uh, Sulamunaurok Sulamunaurok Yang nantinya Akan kita pelajari bersama-sama kita pahami bersama-sama terlebih dahulu di bagi yang mungkin belum pernah ketemu sama saya untuk saya profil Izudin Kurniawan alamat google gedung Jepara, nomor whatsapp sudah tertera jadi nanti bila ada anak-anak yang Mau tanya, atau ada keperluan apa berkaitan dengan mapel, terutama ini bisa menghubungi? Untuk mapel yang saya ampuh, ini mapel informatika kelas 12 dan mapel ilmu mantik. Langsung saja sebelum kita ke materi. Yang pertama kontrak belajar kita ya Ini karena kita online jadi lebih satu arah ya Harusnya kita dua arah Ini satu arah Jadi untuk yang pertama Siswa diwajibkan memiliki matan kitab sulam menaurok Ini bisa dibeli di koperasi atau di tempatnya Pak Jun Nanti nunggu informasinya atau kalian yang sudah punya juga bisa digunakan. Ini ada kitab matanya Ini kitabnya kecil paling sekitar 10 halaman. 10 halaman. Cuma itu kalau dipelajari satu, satu tahun untuk dipahami kadang bisa sampai satu tahun. Nah setelah punya kitab itu pada setiap pertemuan. Pada setiap pertemuan nanti akan saya bacakan maknanya kemudian diterangkan dan pada setiap saya membacakan makna maka kalian wajib mengisi atau menuliskan makna pegon, ya, makna jawa makna utawi iki iku pada kitab yang nanti kalian miliki dikasih mem, ini wajib kalian tulis jadi nanti harus kalian tuliskan karena ini kalian tinggal dapat kitabnya itu kitab matan, cuma nadoman gitu saja, nanti tinggal maknai sedikit kemudian saat mengajar nanti akan saya terangkan ini secara simpel keterangan dari nadom tersebut nah kalian wajib membuat kesimpulan pada setiap pertemuan, maka kalian harus punya buku catatan untuk menuliskan menuliskan kesimpulan tersebut pada setiap pertemuan. Nah, kesimpulan itu tidak di, uh, tidak ditulis semua apa yang saya ngomong langsung ditulis enggak yes, ya es kesimpulan yang inti-inti yang penting-penting. Tapi ya jangan keterlaluan nanti kalian misalnya, wah nggak penting semua pak nggak ditulis alasannya kayak gitu. Es pokoknya harus ditulis karena itu uh, apa uh, dari nadam tersebut saya terangkan. Yang paling simpel diusahakan yang paling simpel, paling simpel. Ya, jawabannya mengatakan nggak penting semua, segelas benar tapi itu ya nggak bener juga. Itu mau diingat ya, kalian wajib punya menulis di kitabnya, juga wajib punya buku catatannya. Nah ini contohnya, misalnya di sini ya, ini Bismillahirrahmanirrahim, ini misalnya kalian wajib menuliskan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ngawi ingsun, kelawan nyebut asmane Allah. Lain ditulis di sini bawahnya ini pakai pegon nah, Sekelas tiga pakai Indonesia enggak boleh pakai pegon, pakai tulisan pegon Terus ini ar rahmani datang paring rahmat. Kelawan gede-gede rahmat yang dalam dunyolan akhirat. disini kasih nun atau shod. Misalnya nak pakai naatin nun sifat geshod sembarang. Ar rahimi juga. Al a, apa misalnya ini Alhamdulillahiladikot akrojan Alhamdu utawi sekapihane puji di terus sini Eko tetap kagungane Allah Aladikot akrojan Kang temen-temen Wis ngetoake sopo Allah di Nah ini kalian harus tulis nanti kalian lengkap harus lengkap. Cuman kita mungkin, Pak Guru ngajar satu hari paling mungkin bisa cuma dua, apa ini dua, nedom ya tergantung nanti tingkat kesulitannya seperti apa. Kalau yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi mungkin satu, dua, nadom tapi kalau dalam nadom itu tingkat kesulitannya tidak begitu ya, berarti bisa banyak. Kemudian karena kita pembelajarannya online itu di uh, setiap uh, di kalian masuk ke kelas ilmu mantik ini ada timeline ya kayak kalau di Facebook itu namanya apa ya dinding ya namanya dinding Timeline-nya itu timeline ruangan kelas itu kalian bisa diskusikan di situ kalau ada persoalan atau apa mending kalian diskusikan di situ. Dan itu pun sebenarnya kalian bisa gunakan untuk diskusi bersama, misalnya ada masalah, terus yang bisa menjawab harusnya kayak gitu, tapi kadang ya kenyataannya itu anak-anak kadang nggak aktif untuk itu, harusnya untuk semua mapel, kalian misalnya ada masalah, misalnya mapel matematika atau apa, itu bisa ditanyakan di situ, kalau ada teman yang bisa, bisa kasih jawaban atau kasih link, atau misalnya ada persoalan berkaitan dengan mapel linknya, misalnya ada link jawaban atau bisa share di situ, jadi anak-anak nanti teman-teman kalau misalnya butuh jawaban, tinggal cek di situ, oh ini jawabannya, modelnya kayak gini, yang kembar semacam ini, harusnya di situ jadi tidak kosong blong, timeline-nya itu tidak boleh kosong blong, isinya cuma pemberitaan Pak Guru, silahkan kerjakan, silahkan buka harusnya ya ada ada apa aktivitas kalian untuk diskusi juga disitu kemudian selanjutnya template ini untuk diskusi untuk yang berkaitan dengan mapel ya untuk de dengan mapel jangan untuk ngerumbi e, siswa wajib berkomunikasi kita itu di matole kalian diwajibkan berkomunikasi baik penggunaan media sosial mulai foto profil cara komunikasi di medsos sama yang digunakan untuk interaksi dengan bapak ibu guru misalnya WhatsApp atau telegram atau Facebook itu gunakan foto profil yang sopan jangan foto profil saya anak laki-laki foto profil orang lagi pegang minuman keras lagi ngerokok As pokoknya yang sopan kalian standar yang sopan dan dalam berkomunikasi tolong perhatikan kalian misalnya um, butuh informasi ke bapak ibu guru semua mapel ini tidak boleh langsung to the point Pak minta password, bu minta apa, enggak boleh kalian harus diawali dulu sebutkan uh, salam dulu sebutkan namanya dulu jangan anggap semua guru itu uh, kayak Deddy Kopurser bisa menebak siapa saja suruh ngopong menyantit dukun gitu enggak boleh, jadi belum tentu pak guru itu masa mau buka pesan lihat foto kamu siapa dulu ngecek-ngecek kan enggak mungkin tidak Pak Guru itu enggak mungkin menyimpan semua nomor kalian. Mahasiswa mata itu 1.200, 1.300, kok disimpan semua kan enggak mungkin. Jadi kalian ketika ada keperluan atau apa ke semua guru mapel sebutkan salam, kemudian sampaikan apa? perkenalkan nama kelas, kemudian isi pesannya. Nah, itu semacam itu. Misal gini ya. E, kalau saya lebih senang kalian pakai bahasa kromo. Tapi kalau nggak bisa pakai bahasa yang halus, bahasa Jawa yang halus, gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalian kalau gurunya bahasa Inggris ya. Intinya gunakan bahasa yang halus. Misalnya gini, misalnya ada keperluan menanyakan uh, materi ya, materi materi mapel tertentu, misalnya mapel ilmu mantek Oh, jangan banget karena saya yang ngajar seolah-olah saya yang pingin, namanya mapel apa misalnya mapel fisika. Sebutkan assalamualaikum. Terus bawahnya sampaikan assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh kan. Kemudian bawahnya disampaikan Pak misalnya Pak. Oh ini kelas MA kan nggak ada fisika, matematika. Pak dalam Muhammad siapa misalnya Muhammad Faidar atau siapa kemudian kelas 12 MAK1 dalam badai nyewon materi ilmu, tadi? matematika tentang apa atau tanyakan tentang kertu soal tentang kertu apa semacam itu kemudian dalam berkomunikasi jaga-jaga kehormatan-kehormatan matolek Kalian berkomunikasi, sudah ditulis, terkenal anak Matolek di Facebook, di manapun Jangan komentarnya dengan bahasa yang saru-saru Anak laki-laki, anak perempuan Kadang di madrasah kelihatan kalem Pas di luar madrasah kalem-lempit, nah, enggak boleh Di luar madrasah bahasanya kasar, kaki empat keluar Misoh terus cara bahasa orang sini enggak boleh harus dijaga, pokoknya kita pegang, jadi jaga ucapan. Jangan sampai sebagai ucapan dijagalah, ajining diri, sokolati cara orang Jawa itu. Kalau kalian memang jadi Muslim yang baik, nih, kok orang Muslim yang baik, salah satunya itu orang yang orang lain, saudaranya itu selamat dari lidahnya. Jadi kalau kalian ngomong kok lancip-lancip selalu, itu nggak sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kalau muslim sing pingin muslimnya ora ecek-ecek nih, sampaian harus ketika ngomong di medsos di mana jangan yang provokatif, jangan yang lancip-lancip. Kritis boleh, tapi harus kritis boleh, tapi harus yang apa ya sesuai dengan ruangnya. Bahasa kita itu ya muktadol halnya Sesuai dengan kondisinya Kemudian semua siswa diwajibkan Untuk mengerjakan latihan atau ulangan Tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan Itu harus kalian kerjakan Jadi di madrasah ini Sekolah ini bukan persoalan bukan cuma persoalan kalian dapat nilai A, B, C, 10, 20, 30 dan sebagainya. Tapi ada pembangunan karakter kalian untuk menjadi seorang yang disiplin. Jadi ketika ketaat, nah salah satu utama di Madrasah Aliyah ini, di materi ilmu ini ketaatan. Itu ada satu nilai plus, satu nilai yang sangat-sangat baik ini ketaatan. Jadi keta ketaatan ini lama-lama akan nyaman walaupun pertama banyak orang yang terpaksa melakukan sesuatu. Itu terpaksa ini adalah salah satu bagian dari prihatin. Orang kalau nggak mau prihatin itu ya repot juga. Nabi itu jadi nabi ya ada prihatinnya juga, ada suka dukanya juga. Itu enggak enggak asal-asalan. Kalian wong Jawa itu harus topolah, Taupo nih bocah sekolah Cah madrasah Ini kalian yaitu itu saya dikasih tugas melihat ini nyabari Untuk mengerjakan Kadang pekerjaan tumpo tumpo Tumpuk-tumpuk Ada pekerjaan B ada pekerjaan ngeluh Wah banyak pekerjaan Kalau bisa ya jangan dibiasakan ngeluh sama orang Ngeluhnya sama Allah Doa bukan ngeluh eh. Doa masa kalau sama Allah ngeluh itu berarti kayak yang bukan bersuara tapi berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala uh, nanti kalau ada materi ada materi misalnya pak Guru ingin mempermudah kalian untuk membuat materi apa menuntut materi ya harus kalian download ya download diwajibkan di download jangan tidak uh, kemudian untuk materi yang akan kita pelajari nanti di ilmu mantek yang pertama tentang hukum belajar ilmu mantek, kemudian yang kedua macam-macam al ilmu al hadis bukan ilmu hadis nih ya mantep ilmu yang baru, jadi ada ilmu yang baru, ada yang khotim, ada yang baru al hadis ini bukan ilmu hadis yang uh, apa itu mapel peminatan ya, ini maksudnya il al ilmu al hadis ilmu yang baru, kemudian membahas tentang waudhilalah macam-macam tilalah kemudian ada mabahitsul alfaz bahas tentang macam-macam lafal dan nisbatul alfaz lil makna kemudian bahas al alkuliyah al-kulliyah al al, -jus, al -jus nah. ada materi tentang al arifah al marifat itu kalau kita ya mungkin bahas tentang definisi bahas Tentang definisi Bagaimana sebuah definisi Kemudian Al-Qaddaya wa'ahkamuha wa Kemudian At-Tanakud Terus Al-Aqas wal-Mustawi Kemudian Al-Qiyas Al-Iskal Oh ini bukan Al-Istisnal al istis apa al istisna, saya Lawa hikul kias. Ini materi yang akan kita pelajari di dalam ilmu mantik. Kemudian untuk penelian nanti ada penelian tes tertulis. Tes tertulis itu ya mengerjakan soal pilihan ganda atau soal tertulis dalam arti misalnya online ya isi mengisi yang ala pilihan benda pilihan ganda kalau Isai ya, kalian tulis apakah yang dimaksud ilmu mantek, bagaimana hukumnya belajar ilmu mantek, titik-titik ya, kalian jawab Kemudian praktek, praktek kita itu kalau praktek ini karena kita sekarang masih online, masih PPKM kondisi covid Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan segera untuk usai untuk covidnya nanti praktek mungkin bisa membuat video untuk presentasinya kalian kirim dan upload ini nanti video tentunya video praktek <tuh> ya simpel yang simpel yang simpel gampang dipahami kemudian kalian hasil kalian memaknai kitab nanti juga akan saya nilai nilai karena penilaian itu ada empat macam penilaian sikap sikap itu ada sikap sosial bagaimana gotong royong kalian bagaimana tanggung jawab kalian bagaimana kerjasama kalian bagaimana kepedulian kalian kesetia kesetia kawanan kalian itu kemudian ada sikap spiritual spiritual itu tentang kegiatan ibadah kalian biasa membaca doa atau tidak itu kemudian ada tes pengetahuan tes pengetahuan itu bisa diukur dengan e, tes apa lisan misalnya langsung itu tes pengetahuan atau tes tertulis atau tes tertulis tertulis itu bisa abc pilihan ganda atau isai kemudian praktek praktek itu ada kalau mapel mapel eksak dalam bentuk hasil karya Kalian mempresentasikan ya, Mempresentasikan apa yang ada Jadi jangan lupa nanti Untuk pemaknaan kitab Sama apa Hasil kesimpulan Buku catatan kalian nanti akan Saya Cek satu persatu Untuk setiap anak Demikian untuk Kontrak belajarnya Mungkin minggu depan kita bisa mulai untuk materi. Selamat belajar. Semoga menjadi anak yang salih salehah, Sukses dunia akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.